Apa nih yang ngebug? Ngebug, ngebug dingin. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, udah iya, iya, iya, udah Oh, abis syukur ya? Enggak Iya Oh, soalnya... Disuruh Angie Iya Soalnya katanya aku mau datang hari... Abang. Enggak kan aku, kan aku, hah? Ih, inget gak sih? yang waktu itu, Cuman? yang aku bilang Bang Sky kayak mau nyukur terus Bang Rangga bilang nanti terus Bang Rangga bilang e, terus Bang Sky bilang maunya besok karena? karena besoknya syuting yang kemarin di K3 iya ya ampun aku gak nyambung sih? nah kamu ngomong gimana sih jelasinnya? kan Bang Rangga bilang iya Silang apa? Mau nyukur? Ja, gak usah cukur dulu Sky gitu Karena mau syuting? Uh, gak sempet Oh iya ya kan? ah uh, uh, yang pagi-pagi kan? Uh, iya Kemarin aku kill berapa? 12 Ih dikit anget Kok gitu? Eh banyak banget maksudnya <laughs> Iya aku itu guys Pasti bot huh? Eh kok maksudnya gitu? buka pasti bukan bot. Pasti kok orang gitu? semua kan. Iya, aku kan cuma nanya doang lah. Pasti bukan bot kan? 12 kill. Ih. <laughs> Apaan? Kok gitu? Enggak denger kok dulu gitu? aku kill 12 kayak aku nge clutch gitu. Jago banget, terus, jir. Terus tadi aku main sama Bang <tuh> Ih bagus mau ikut DC suruh masuk aja guys. Ini di DC biasa kok. Ngapain sih Gus? Ah. Ditampol lu Gus lu. Buayaan sama gua kalahkan gua. Udah suruh masuk aja guys. Iya intinya. Main PUBG kita nanti, tapi lagi update guys karena lagi nggak sih sama Arken. Udah, udah, udah setengah belum? Guys, tapi tau gak sih ini jujur gak ada niat marketingnya sama sekali. Aku bener-bener suka banget sama event ini, makanya aku ajak semua orang main event ini kan. Like, hai! Iya, ah, yes, sosok jadi cewek gue udah datang. Hahaha, Waalaikumsalam. hati apa sih? <tik> udah belum, Bang? Sky, ghost pub di mobile sini, gue gendong lu. Hehehe, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> hehehe, kemarin influencer di nabrak. udah lo tau itu lo masalahnya gua kalau ngekilu lo nih, Kasian lu nama lu jelek, gua kill gua maksudnya. Iya, gue Eh, sumpah itu konyol banget loh, Re. <SILENCIO> lu Nyal, sumpah, ya? lo. Re, halo, halo, nama Mobil yang terbang. <SILENCIO> aduh, goblok banget kuat aja di Vega Itu sumpah, aduh, kahakit banget aibnya aja pala-pala bulu, gua liat di live lu udah sebelum gempa ini ding ding tuh ya, orang sebelum gempa ini udah <laughs> <-nong> belum bangkai <laughs> udah oh, beneran loading. setengah udah beneran setengah udah udah oke okay. ya. kalian tahu nggak sih uh, Greek mythology yang katanya manusia tuh tadinya terlahir <tuk> bukan. bukan manusia tuh tadinya bukan. terlahir bukan manusia tuh tadinya bintang udah nggak dulu bukan. Lu dengar dulu, kenapa sih? Penanggutan <laughs> Jadi, <laughs> <Sky. laughs> Jadi manusia itu tadinya terlahir Dua kepala, empat tangan, empat kaki Terus kayak karena ditak ditakutin dia menjadi terlalu hebat Dibagi dua, makanya kita selama hidup mencari Pasangan uh, kita Iya wah wow. wow. itu Greg metal nah, kalau yang ini nya dua berarti kan dia dulunya tangannya enam <laughs> kakinya enam. enggak yang satu berarti bukan-bukan-bukan-bukan <laughs> bukan setengah hidupnya oh. Oke jadi oh gitu. kan dulu homo sapiens nah homo sapiens tuh <laughs> uh, ngomongnya kan paling kayak hai hai gitu kan <laughs> ya kan <laughs> ya yang kayak gitu loh Baging hebat. Baging. Nah. Eh. Oh, dia bersin kayak gimana Kale Haci, tetap satu lah Kale Gitu, Kok gitu? Derit, oke Nah, jadi dia Kar, tapi mau sapiens sini tuh terbagi Ada yang tinggal di bagian dunia sini, ada yang tinggal di bagian dunia sana Ada yang kedinginan, ada yang kepanasan Terus lama-lama jadi bahasanya kebentuk sendiri gitu loh Kayaknya ya Gitu nah. He, apa nih? Aku bawa dingin, iya, makan dingin, dingin <tuh> iya, iya, iya, iya, iya, gitu iya, iya, iya, iya, Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, Hiang hoeng gitu. hanya di pisang goreng jangan hiang hoeng gitu. <laughs> bagus bagus bagus. Aku buat tebak-tebakan buat kamu. <sum Julia> Aduh, panjang nih guys ambil popcorn dah mendingan. <that's not> kan <much more. laughs> tebak-tebakan, tebak-tebakan pendek. Nah, <skiari> uh, bagus uh, kalau orang bule. Heeh. Iya, buset. Itu. Buset itu sebelahnya nah, itu dulu nyutainya gimana tuh <gat> ya? Kata-kata <sum> itu ya. <laughs> ho ho ho itu <laughs> <laughs> <laughs> Adoh, eh tapi kalau nggak salah enggak? aku aku inget eh uh, salah satu bahasa kasar tuh artinya kelelawar kan ah huh? kelelawar gak Oh ya. kampret oh Kam. iya ya kampret kan kelelawar iya Oh iya